Mari kita unboxing dulu kerapotnya. Ini untuk dapat pot DBS Super Cobra Thailand original ini emang agak susah. Ini saya dapat di harga 250 ribu. Nah, untuk bahan silencernya ini karbon. Tipnya itu yang titanium. Sebenarnya saya mau yang stainless aja tipnya, tapi barangnya susah beneran susah nah knalpot yang terpasang sebelumnya yaitu knalpot cms leher masih L, perut masih kecil selenser juga masih bawaan cms seperti itu bentukannya oh iya, kalau untuk bahannya sendiri ini pakai bahan yang galvanis jadi berkarat, waktu itu memang belum hype pakai knalpot yang big volume big volume nah ini untuk bracket super cobra kelihatan kan ada jarak yang jauh dari cms biasa dengan super cobra bisa pakai silencer CMS dulu hampir mentok ke underbon dari RC3 uh, Silih RC gak mentok sama spokot depan ini original Thailand ya kita tes aja langsung suaranya kayak mana ini dia yuk gas Kurang lebih seperti itu suaranya teman-teman kalau pakai silencer dari CMS kita langsung ganti aja pakai silencer dari DBS nya nah ini dia sudah terpasang kita tes suaranya kayak mana teman-teman kurang lebih seperti itu suaranya. Nanti untuk video test ride dan flyby-nya nanti menyusul. Tetap pantengin MX 25. Terima kasih.